Banjir ini memang banjir yang tidak pernah diduga sebelumnya, ya. Kami sih awalnya menganggap hujan biasa saja, ya, karena kan memang uh, masa baru, utara memang uh, curah hujan sangat tinggi. Tiba-tiba ada santri kami yang menelpon dari uh, rendah, uh, dia minta tolong untuk dijemput. Ya, karena di ini banjir di sini. Saya dan istri itu sudah mulai bergegas. Ayah, ayo kita segera karena kedengaran di HP itu agak panik dia. Nah, sambil menelpon itu putus. Putus. Uh, bersamaan dengan mati lampu juga. Jadi bersamaan putus mati lampu. Pertama dalam benak saya, kok masa sih rada bisa banjir besar? Selama ini kan yang banjir itu Masamba, yang ini Eh, di sana itu tidak pernah diduga sebelum akan terjadi begitu uh, Saya pikir, eh pasti mungkin lebih parah mas Sambah Nah betul, uh, saya ambil kesimpulan uh, Tidak bisa kesan dulu, kita harus cek di sini dulu Nah saya segera menuju ke bibir sungai beserta dengan istri Pada akhirnya setelah saya sampai di sana, Astagfirullah Tidak kita duga sebelumnya itu <tid> Tidak duga sebelumnya, kok sampai bisa begini nah, Terus saya lihat ke sungai, masyaallah Allah, Naudzubillah Ya, saya hanya bisa pasrah kepada Allah. Uh, ada tiga orang yang hanyut. Uh, mereka minta pertolongan, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Air deras, kemudian gelap gulita. Ya, hanya dengar teriakannya, kami senter juga kepalanya yang kelihatan. Ada juga anak kecil yang ini, itu yang membuat juga saya sedikit agak hmm. Tidak bisa tidur selama satu hari semalam <laughs> karena terbebani dengan itu ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oh yang luar biasanya itu yang di luar dari uh, apa namanya di luar dari logika kita air itu uh, yang mengalir itu kalau ketika apakah kayu di bawah itu lebih tinggi daripada posisi ini di atas dari kita nah, jadi dia naik begini kayak beromba itu tinggi menggunung iya naik, Uih, masya Allah saya sendiri juga ya Allah ya Rabbi makanya saya tidak bisa berkata-kata selain berzikir jadi sudah mendangkal jadi air di atas ketika mungkin ada kayu yang menghalang di bawah, naik tinggi dan saya lihat ke sebelah saya bilang kayaknya habis orang di sebelah ini kalau tidak mengungsi ini habis karena sudah lebih tinggi sungai daripada uh, apa atap rumah mudah-mudahan uh, bisa menyelamatkan diri